Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas tentang Manunggaling Kaulogusti Maksud dari kata Manunggaling Kaulogusti Sebelum masuk ke dalam video, jangan lupa buat kalian tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini dan jangan lupa selalu support dan dukung channel ini Supaya channel ini bisa maju dan berkembang Buat kalian semua Kali ini saya ingin membahas tentang Manunggaling Kaulo Gusti Karena banyak orang yang salah kaprah Terhadap maksud kalimat Manunggaling Kaulo Gusti Manunggal adalah Menyatu Kaulo adalah hamba Sedangkan Gusti Adalah Tuhan, Raja Ataupun Pimpinan jadi, manunggaling Gusti itu menyatunya seorang hamba dengan pimpinannya, menyatunya seorang kaulah hamba dengan rajanya. Jadi, antara hamba dan raja atau pimpinan itu menyatu. Maka dari itu, kata manunggaling Gusti di dalam konteks Jawa itu diartikan menyatunya seorang hamba dengan gustinya, dengan tuannya, dengan pimpinannya. Bukan menyatunya hamba dengan Allah, bukan menyatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan menyatunya hamba dengan Sang Maha Pencipta. Dan di dalam konteks Jawa ini, kata gusti itu diartikan sebagai pimpinan atau yang memimpin. Karena di dalam Istilah Jawa terdapat kata Sedulur papat limau pancer Sedulur empat lima pancer Dimana ancer-ancernya Adalah raga sendiri Dan di setiap penjuru Arah raga itu memiliki wujud yang sama Dan salah satu Dari penjuru itu merupakan Guru sejati kita Merupakan jiwa kita lah Itulah yang dinamakan Gusti Dalam konteks manugaling Awro Gusti jadi yang memimpin itu adalah jiwa. Yang memimpin kita itu adalah jiwa kita sebagai pemimpin kita. Dan raga kita dan kita sendiri ini adalah hambanya jiwa. Ini adalah miliknya jiwa. Raga ini adalah wadahnya jiwa. Jadi yang memimpin itu jiwanya. Dan raga ini hanyalah sebagai hambanya. Raga ini hanyalah sebagai wadahnya. Maka dari itu kalau menjadi orang Jawa, pahamilah dan cermati dulu kalimat-kalimat Jawa. Di mana kalimat Jawa ini memang mengandung pesan yang begitu mendalam. Manunggaleng Kaula Gusti ini dan hanya orang-orang tertentu yang sampai tingkat seperti ini. Di mana kata manunggaleng kawula Gusti berarti orang itu sudah menemukan jiwanya. Orang itu sudah mampu bertemu kalau orang Jawa bilang adep arep atau mantep mantep Gusti. Maksudnya apa? Orang itu sudah bertemu dengan sedulur papat lima pancer Dia sudah berhadapan dengan jiwanya sendiri Barulah orang itu bisa sampai tingkat manunggaling kaulo Gusti Selama orang itu belum bertemu langsung dengan sedulur papat lima pancer Atau sedulur empat lima pancer Berarti orang itu belum bisa sampai tingkat manunggaling kaulo Gusti Karena tingkat manunggaling kaulogusti ini merupakan salah satu tingkat yang cukup tinggi di dalam tatanan Jawa, di dalam konsep Jawa, dan dimana bila mana orang itu sudah menyatu dengan gustinya, dia sudah sampai tingkat manunggaling kaula gusti. Orang itu lebih mengutamakan dunia akhirnya, atau akhiratnya. Dia lebih mengutamakan masa depannya di dalam akhirat. Dia tidak mengutamakan dunia ini karena dia sadar. Dunia ini hanyalah kesia-siaan, Dunia ini hanyalah dunia yang sementara Fana Maka dari itu orang yang sudah sampai tingkat Manu Galing Gusti Biasanya dia lebih mengutamakan Hal-hal yang berbau tak kasat mata Dia lebih mengutamakan Jiwanya lebih mengutamakan akhiratnya Dibandingkan dunianya Sekian informasi dari saya Jangan lupa untuk Selalu subscribe, like dan tekan tombol loncengnya ya supaya channel ini bisa maju buat kalian semua dan kalian bisa mendapatkan informasi gratis